Halo Mami Membersihkan lidah bayi sangat penting untuk menjaga kebersihan mulut bayi Caranya kita tonton di video berikut ini Siapin kasa steril Dan siapin juga air hangat Sebelumnya tangan harus dicuci bersih terlebih dahulu Oke, okay, oke okay. okay, okay. Ini dibuka Keren lidahnya, gusinya juga dibersihin Kemudian bagian langit-langitnya Lampan aja ya, Mami Gampang ya, Mami? Jadi jangan lupa untuk membersihkan lidah bayi Dua kali sehari, yaitu pagi dan malam Semoga video ini memberi manfaat Subscribe channel ini dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya, sampai jumpa